Selamat siang, teman-teman. Yuk kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa, saya nama agama Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini untuk Mata Kuliah Yarpi, biar memberkati kami praktikum hari ini, biar berjalan dengan lancar dan kami bisa menyelesaikan tugas kami hari ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus, Halia. Ya. Amin. Ya, Teman-teman, yuk kita dokumentasikan dulu pertemuan kita. Boleh bantu nyalakan kameranya ya. 31. Terima kasih, teman-teman. Hari ini kita langsung mengerjakan exercise. Apakah dari teori yang pertemuan sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Hari ini kita praktekkan semua yang sudah dibahas di teori. Di exercise-nya itu, teman-teman ada empat yang dikerjakan. Yang 6, strip satu, kita akan buat uh, organisasi unit baru sama posisi baru. Jadi nanti kalau di exercise 6 strip 2 kita ngahire karyawan baru. Nah karyawannya itu di nya untuk masuk ke organizational unit dan posisi yang baru di 6 strip 1. Jadi yang udah dibuat di 6 strip 1. Terus nanti 6 strip 3 kita view aja. Terakhir 6 strip 4 kita akan nambahin kualifikasi baru buat karyawan yang baru kita hire. Cuman ceritanya di sini karyawan yang dihair itu namanya kasih nama sendiri-sendiri. Jadi nanti pas lihat datanya berasa oh itu data yang kita input. Makanya namanya nanti nama masing-masing. Seperti itu. Tapi bukan berarti prosesnya bahwa karyawan nginput data dia sendiri enggak. Itu cuma buat uh, simulasi aja bahwa kita ngahayar karyawan, data-data yang diinputnya itu apa aja gitu. Tapi namanya nama masing-masing ya. Itu aja. Sudah siap teman-teman? Sudah lihat Rekamannya apa belum? Kalau di rekamannya itu beda kode aja sih. Kalau yang sudah lihat, kodenya kemarin waktu itu saya bikinnya batch A sih. Batch pertama. Tapi kalau yang sekarang kan kita dapatnya batch kedua B. Jadi nanti kodenya 02 sih. Agak beda sedikit aja. Tapi kalau yang sudah lihat dan ngikutin rekaman, nggak masalah juga sih sebetulnya. Oke, saya login dulu teman-teman. Jadi, hari ini sesuai dengan yang di CLS, kita kerjakan exercise-nya. Silahkan login dulu ya ke subway-nya. Kita akan membuat organizational unit baru ini yang di exercise c satu ya. Kita akan bikin. Nah, nama OU-nya itu nanti sesuai dengan tabel yang ada di halaman 620. Tulisannya SAP01 strip. Nah, bintang-bintang itu karena kita dapatnya batch 2, tulis aja 02. Siapa tahu di modul mau dicoret-coret dulu ya. Kemudian strip GR titik baru ini nomor login teman-teman. Ini supaya nanti sama ya supaya nanti teman-teman kodenya sama kemudian setelah membuat OU ini teman-teman akan set position untuk OU ini jadi nama positionnya ini nanti boleh di screenshot juga ya SAP trainee strip Ininya juga sama kalau bintang-bintang nol -bintang dua strip, nomor login. Nah, position ini punya job. Waktu di teori kan kita pelajari job itu kan template kerja ya. Kalau misalkan ada job sebagai manajer yang kerjaannya tiap bulan bikin laporan, maka kalau positionnya dia manager IT, tugasnya sih jobnya membuat laporan bulanan, tapi laporan bulanannya untuk divisi IT seperti itu. Nah, di sini jobnya, template kerjanya yaitu yang lead trainee. Gitu, teman-teman. Nah, ini akan kita buat. Nanti kalau pas kita di NUMSTRIP 2 meng-hire karyawan, di-hire-nya untuk menempati posisi di OU ini dan posisinya ini dengan job lead trainee. Seperti itu. Ya. Jadi kita akan kerjakan dulu yang 6 strip 1 teman-teman. Yuk kita sama-sama kerjakan. Apakah sudah login semuanya? Sudah, T. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ternyata ada yang ketinggalan supaya kita tetap bareng, boleh kasih interupsi ya. Di stop dulu gitu sayanya. Baiklah, kita buka transaksi di Human Resource. Kemudian organizational management itu ada di sini. Lalu organizational plan, organization and staffing, create. tiketnya itu PPOC. Ini tiketnya ya PPOC. Lalu setelah itu double click. Nah, di sini kita ditanya mau bikinnya itu validnya dari tanggal berapa? Ini diisilah 1 Januari 2021 1 Januari 2021 kemudian berakhirnya di 31 Desember 1999 setelah itu kita klik continue kalau sudah lihat tampilan seperti ini kita bisa membuat Data Organisasi Unit baru, caranya dengan mengisi di sini. Nah, ini kan ada dua. Ada yang short text-nya sama long text-nya. Ini ada di nomor 2, poin B. Nomor 2B. Jadi, OU-nya ini, kalau pendeknya itu, SAP, strip. Tadi bintang-bintang diganti 02, berarti tulisannya 02, strip, nomor login. Kemudian, konteksnya SAP01, strip 02, strip GL, titik nomor login. Terus, lihat di tabel juga bisa sih, tapi short-nya itu cuman kurang 01 sama gr nya nggak ada ya, SAP strip 02, strip nomor login. Nah, ini SAP 01, strip. 02 strip gr titik nomor login. Teman-teman, kalau bisa dicek disamakan ya supaya nanti kalau kita search datanya tes sama gitu. Apakah sudah berhasil teman-teman? SAP strip 02 strip nomor login. Terus, SAP 01 strip, dua strip, GR, titik nomor login. Kalau semua sudah berhasil, tinggal klik save aja di kanan bawah. Nanti dia akan masuk di sini. Ini organizational unit baru. Apa sih organizational unit departemen kerja ya? departemen kerja yang ada di perusahaan, nah OU nya itu misalnya divisi IT, divisi finance, nah di sini namanya SAP satu strip strip GR strip nomor login. Ada yang kesulitan membuat organizational unit atau sudah berhasil semua? Sudah. Berhasil ya? Yang lain? Nah, untuk membuat yang berikutnya setelah OU kan bikin position. Position itu maunya di dalam OU ini. Nah, teman-teman jangan sampai salah create. Kalau salah create, nanti jadinya nempel position di tempat yang lain. Supaya tidak salah, ininya diklik dulu, teman-teman. Supaya yakin terpilih yang ini, baru klik kanan. Lalu kita create yang dipilih adalah create position, berarti pilihnya yang bawah. Sekarang dengan OU-nya sudah ada, kita akan buat position yang baru di OU ini. Maka positionnya nya itu... Short text itu ada di poin nomor 3C. Train. Strip. Nomor bintang-bintang 02. Strip nomor login. Lalu deskripsi panjangnya. SAP Trainee. Strip 02. Strip nomor login. Ada di poin nomor 3C ya teman-teman. Kalau sudah menuliskan positionnya, nah, jobnya itu ada di sini. Kita harus search dulu. Cara searchnya, klik tombol ini ya, kaca pembesar. Klik. Apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari itu kan lead trainee. Nah Ketik aja lead, kemudian kasih bintang. Bintang itu kan kayak di database, berarti cari apapun, gitu, karakter apapun di belakangnya. Kalau di continue di sini lihat ada let ini. Kita klik aja copy. Nanti dia masuk di uh, job ini. Si. Ya, Nathan. Di saya nggak ada ini cik, loop-nya gitu. Apa? Nah, saya cek dulu, dulu terus saya ke Nathan ganti share screen-nya ya. Entah, saya cek hmm. dulu. Nah ini harusnya seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya sudah berhasil membuat OU, kemudian membuat uh, position baru. Saya stop share dulu, silahkan nah, bisa ya. Teman-teman diperiksa ya uh, namanya, jangan salah, takut nanti pas nge uh, nggak ketemu, jadi bingung. baiklah right Sama-sama, udah berhasil ya semuanya teman-teman? Kalau sudah, kita akan lanjut ke 6 strip 2 kita ke human resource kemudian pilihnya yang personal management kan ceritanya kan karyawan dari hire kemudian setelah itu personal management administration hr master data pa 40 personal action dipastikan semuanya ke pa 40 puluh Kemudian masukkan nomor karyawan yang tadi, 1234 nomor login. Startnya mulai nge itu 1 Januari juga 2021. Jadi silakan teman-teman masukkan personal number-nya, tanggal start-nya, lalu supaya nggak lupa kita klik action higher ini jadi dia ke highlight ya biru gitu lalu di sini isikan datanya persona areanya itu ini persona area ya seribu kemudian employee grupnya satu employee sub nya df Bareng-bareng aja ya teman-teman, jadi saya pasti tanya udah semua atau belum. Masukkan personal number-nya, 123402, nomor login. Kemudian startnya 1 Januari 2021. Action type-nya, tolong diklik dulu supaya ke-highlight. kan kalau kayak gini kan nggak ke-highlight ya, nggak kepilih. Diklik aja, Nah biru seperti ini. Personel areanya 1000, employee group-nya 1, employee subgroup-nya DF. Kalau sudah, teman-teman bisa klik Execute di kiri atas ini. Nah, ini yang action. Kalau di teori, yang action. Tolong isi data di situ. Yang perlu diisi itu adalah Reason for Action-nya. Yang ini. Di search pilih yang 01. Expansion lalu posisinya ini juga sama di search cari position yang tadi kita udah buat cara nyarinya bisa pakai SAP, SAP training SAP strip training strip nol dua kalau nggak cukup ya udah SAP training aja di enter continue nggak hmm, ketemu, gak ketemu berarti kita pakainya structure search aja ya. Cari kita pakainya tadi. Nah ini yang punya kita. Teman-teman manual cari langsung aja pakai structure search. Kalau punya saya ini SAP 01-02GR, strip SAP Trainee-02 nomor login. Nah ini punya saya. Saya double klik. Nanti jadinya itu kode seperti ini. Apakah teman-teman berhasil menemukannya? Jadi di search, tadi nggak bisa pakai yang SAP Trainee. Search manual, pilih di bagian atas ada namanya Success search, search. Di search. Dicari. Sampai dapat OU kita yang tadi kita buat, SAP 01-02. Lalu posisinya SAP Trainee, strip 02, strip nomor login. di double klik, dia nanti jadinya kode seperti ini. Ketemu nggak, teman-teman? Sampai sekalian lihat. Ini berarti yang 09 nih, kayaknya salah ngetik. ya yeah, kalau mau saling benerin dulu ke tempat yang tadi aja, PPOCE, diganti. Dibetulin dulu, kalau mau dibetulin ya. Kalau enggak ya diingat-ingat kalau salim kasih namanya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Itu yang udah, udah nemu nih. Eh, SAP-nya SAP 02 ya? Apa 02? SAP yang kita buat tadi SAP 01-02. Michael berapa? Uh, 06, Ci. 06. 06 ada 6. nih. Ada. Bentar sih. Mm -mm. Oh ya, yeah. ada. Ci. Mm -mm. Itu klik yang bawahnya ya, Ci? Pilih yang bawahnya. Oh ya. Yeah. Kan position yang ditanyanya. Oke, okay, thank you, Ci. Sama-sama. Nyari position-nya ya. Punya sendiri. Ini saya save terus di sini. Nah, ini yang tadi raja ya sudah kelihatan punya saya juga, teman-teman. Pastikan di sini namanya juga udah ada. Nah, gambar ini itu mewakili teori yang ini, teman-teman. Yang gambarnya nggak jelas di buku, teman-teman boleh ganti pakai screenshot gambar yang dari tampilan itu ya, supaya teman-teman punya catatannya. Itu tuh yang gambar ini, teman-teman, nggak jelas waktu di buku nah ini human capital management structure yang dilihat ibu di kan nggak jelas sebetulnya tampilannya itu tampilan seperti yang teman-teman lihat di organizational assignment itu ada tiga ya enterprise structure, Personal structure sama organizational plan yang ini siapa tahu ada yang mau ganti pakai tampilan yang ini ya enterprise structure isinya ini company code nya berarti jelas karyawan itu tuh di company code mana personal areanya berapa dan sebagainya. Kemudian ini personal structure -nya. Karyawan itu termasuk grup apa? Aktif, karyawan aktif. Tapi lagi training komersial. Seperti itu. Terus organizational plan-nya, dia akan ditempatkan di posisi ini, job ini, OU-nya ini. Nah, ini yang ada di organizational assignment. Kalau sudah, betul, ini sudah muncul. Teman-teman save aja. Kemudian ini kalau ditanya, yes aja. Berikutnya, kita masuk ke info type yang berikutnya lagi, yaitu info type personal data. Oke, sudah ya. Baiklah, kita lanjutkan ke yang personal data. Nah, ini info type, info type personal data. Isinya, diminta ya title isi aja. Kalau yang sudah menikah, isilah statusnya, nanti single dulu ya. Ini last namenya. First nya isi, terus birth date silakan diisi. Ya isi kapan aja lah ya, misalnya tahun berapa? Ini asli kan ji? Ya pokoknya Betul. jangan hari ini aja, kan? Tidak boleh mempekerjakan anak kecil, kan? <laughs> <laughs> ini merito statusnya, pilih okay. yang single. Kenapa single? Supaya tidak ditanya pasangan, ya. Karena nanti kita dicontoh 6-3 itu tentang family member-nya nggak, nggak ada. gitu. Jadi statusnya, meritor statusnya single. Kalau sudah, save. Dan kita akan masuk ke info tab berikutnya lagi. Udah teman-teman isi last name, first name, birth date, sama marital status. Si, yang tadi langsung di-save aja ya, Ci? Ya. Setelah di-save nanti keluar info type address. Ini teman-teman address type-nya tuh banyak banget ya. Yang dari ta yang tadi itu tinggal di-save aja. Gak usah diapa apain yang tadi, aja. yang di itu, itu ya. Okay. Isi first name, last name, Udah, title, birth date, sama marital status. Terus save, terus abis itu save lagi aja Sudah sama belum hanya Mike sama saya? Create address, nah, info type address. Saya pasti yang setelah save itu loh. Yang setelah masih, save, betul. first save itu. Coba boleh ditunjukin? Oke, udah barengan ya teman-teman. Nah ini ada banyak tipe alamat ya. Silahkan dicek sendiri. Tapi kita sih cuma disuruh ngisi permanen reddisi dan alamat tetap. Ya. Kemudian postal code-nya isi 5 digit. City-nya mau Bandung boleh. Tapi country nya biarin Jerman eh, aja. Kalau di sini diisi Berlin juga boleh. Silahkan. Kalau sudah, mengisi alamat, kode pos, kota kita tekan tombol save. Kemudian untuk plan working time asal meriksa work schedule rule-nya normal sudah boleh di save. Lalu ini basic pay. Basic pay itu tentang gaji ya. Pay scale grupnya kita disuruh nyari yang E05 E05 itu levelnya 01, jadi ini kita double klik aja atau copy sudah muncul di sini grupnya E05 levelnya 01. Kalau lihat E05 itu berarti, nah ini ya gajinya 447,38 euro gitu. Ya. Itu setelah basic pay kita tekan tombol save lagi, terakhir bank detail. Nah, ini ya main banknya. Kita mau cara bayarnya itu, payment methodnya Nggak mau yang ini, tapi pengennya yang C. C itu adalah international check. Currency-nya, pastikan sudah euro. Nah, ini sudah selesai. Save. Oke. Okay. Sudah lengkap, teman-teman, semuanya? Kalau sudah lengkap, harusnya muncul action hire execute berarti karyawan ini datanya udah masuk ke data karyawan kita kalau udah dari 6 strip dua datanya udah lengkap kerjakan yang 6 strip tiga 3 strip tiga itu melihat info type info type apa aja yang udah ke create caranya back aja kemudian klik yang pa dua puluh pa dua display kalau tadi kan kita nge-create tuh PA 40 ya, karena kita pakainya yang sequential personal action. Kalau teman-teman pengen pakai single screen, misalnya tadi alamatnya salah, saya nggak mau masukin yang alamat itu mau diganti. Teman-teman pakai single screen, caranya pakai PA 30. PA 30 ini single screen. Nah, kalau yang exercise 6 strip 3 itu kan kita cuma ngedisplay. Nge display itu kita pakainya PA 20. Display. Dia akan nunjukin untuk karyawan ini 123402 nomor login, nama karyawan ini, statusnya dan sebagainya. Info type apa aja yang udah kecreate? yang udah kecreate itu action, organisasi assignment, personal data, address, bank detail. Nah, yang di buku halaman 627 yang tidak ke checklist itu family member atau dependent. Kenapa nggak ke checklist soalnya tadi marital status si karyawan ini ada single. Kalau single tidak akan ditanya tentang pasangan. Jadi nggak boleh kalau ada karyawan single dia punya pasangan gitu. Atau tiba-tiba karyawan single ada anaknya gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi family membernya dia nggak ke checklist. Seperti itu sih skenario nya. Jadi langsung constraint gitu datanya ya. Ini yang di 6 strip sampai sini dulu ada pertanyaan kah teman-teman silahkan kalau mau nyoba yang single screen boleh aja ini malah kita bisa lihat nomor nomor ini ya nomor info type nya nah ini info type kan waktu di teori saya kenalin beberapa angka ya misalnya teman-teman pengen lihat yang lainnya di search aja ini adalah info type-info type yang ada di karyawan banyak pisan tapi yang basic yang harus diisi pas karyawan baru di hire itu yang ada di modul yang minggu lalu kita sebut angka-angkanya. ya oleh assignment, personal data, terus address nih. Basic pay, bank detail, itu yang basic-basic. Tapi sebetulnya banyak pisan. Lihat sendiri aja ya, banyak pisan nih. Turun ke bawah terus. Ada berapa nih? 427 entry tentang karyawan. Banyak kan teman-teman? Terus si infotype ini tuh punya subtype. Jadi misalnya kita ke address aja. Infotype address 0006 itu type-nya apa aja? Nah ini. Untuk address sendiri ada 24 entry. Dari permanent resident sampai apa nih work location. Detail pisan pendataannya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu, sampai sini. Oke, okay. kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman, kita yang terakhir 6 strip 4. 6 strip 4 ini nambahin kualifikasi. Jadi karyawan itu udah di-hire, dan ternyata dia perlu ditambahin kemampuannya, kualifikasinya. Yang mau ditambah itu kemampuan bahasa, ada tiga bahasa dengan tingkatannya, tingkat kemampuannya. Seperti itu. Langsung aja ya, dari sini saya b. Untuk nambahin kualifikasi, kita masuk ke personal management lagi, tapi yang personal development, pilih profile, kemudian change. PPPM kalau tampilannya sudah seperti ini kita diminta untuk mencari karyawan yang tadi kita udah hire cara nyarinya kita klik person kemudian boleh pakai sistem nomor karyawan 123456 02 nomor login di sini muncul langsung jadi nyarinya tadi kalau pakai nama nggak bisa kita pakai nomor karyawan 12402 nomor login dapat datanya double-click Ya. satu orang personsen ini punya profile kualifikasinya apa, potensialnya apa? Yang mau diinput ke situ, kita input tiga kemampuan tiga bahasa ya. Caranya kita klik kanan, kemudian create. Supaya gampang kita carinya pakai structured lagi. Ke, apa namanya? Tidak seperti yang di buku ya, pakai structured aja. Kemudian setelah itu continue. Eh, entah. Klik kanan, create coba dicari. Klik find. Teman-teman klik kanan create. Sudah oh, ya create Terus dipilih successors, ini saya udah kepilih, jadinya nggak bisa ya. Pilih successors, lalu find, pilih yang qualification group, supaya sekaligus oh, nanti. Si, mas, mas, mas, gimana sih sorry Kan udah pilih mas. Mas. udah Ci si. terus, terus find, find yang ini, find yang ini. Nah, yang dipilih itu yang qualification group. Nanti kita pilih okay. yang grup bahasa. Nanti muncul semua bahasa, tinggal kita klik. Oke. Okay. Kemudian sistemnya language bintang. Language bintang. Language bintang. Oke. Okay. Copy. Nanti di sini ada... Language capabilities dibuka, pilih tiga bahasa yang ada di modul: bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Enis nih, ada tiga bahasa, ya teman-teman. 1, 2, tiga, silahkan dipilih dulu. Apakah ada yang belum menemukan bahasanya? Saya belum menemukan. Coba saya stop dulu. Silahkan salin. Terus kita ngisi profisiensinya ya teman-teman. Kalau udah teman-teman continue. Isi profisiensinya. Di sini kemampuan bahasa Inggrisnya Terus. Ininya. Mediocre itu medium ya. Bahasa spanish basic knowledge. Kalau sudah berhasil, teman-teman boleh klik save. Jadi, qualification ini nempel ke karyawan ini. Oke. Okay. Ada lagi teman-teman? Atau sudah semuanya? Adakah di antara teman-teman yang bisa menampilkan qualification baru? namanya ini. Yang cepat boleh tunjukin ya share screen. Nah, ada satu lagi yang mau saya tunjukin ke teman-teman tentang profile match up. Itu ada di sini teman-teman. Kan ada ya di teorinya ngebandingin antara requirement sama qualification. terus dulu. Requirement itu Jadi kalau satu position ini punya requirement kalau person ini punya qualification, nah di profile match up itu antara requirement sama qualification ini dibandingkan. Profile match up itu adanya di mana? Profile match up itu, teman-teman bisa lihat juga di sini. go to profile match up, current position ini ngebandingin antara requirement yang ada di sub training yang tadi dengan qualification yang dimiliki oleh karyawan ini. Coba ya kita lihat current position. Begitu dibandingin ternyata memang kita nggak isi profil, nggak isi requirement kan di sub ini Jadi dia kosong. Sedangkan karyawan ini dia punya 4 qualification. kemampuan bahasanya 3, kemudian ada tadi city ya, critical thinking nah jadi profile match up itu ngebandingin kalau ada perbandingan antara eh, yang di sub ini dengan yang di karyawan ini maka nanti akan ada yang hijaunya berapa yang kuningnya berapa seperti itu ini namanya profile match up siapa tahu mau ini ya mau ngelihat position supaya nggak kosong teman-teman ke bagian position kalau tadi kan kita di person ya nah kita ke position carinya pakai ini aja, structure search aja. Yang ini Turun sedikit, nah ini. Teman-teman ke position, kemudian structure search. Nanti kan dia muncul seperti ini. Cari OU kita. OU kita tuh SAP 01-02-GR, nomor login. Uh, positionnya SAP training yang kita sudah buat. Di double-click. Maka dia ada requirement seperti ini. Kalau kita mau kasih syarat buat position ini, kita bisa klik kanan, create seperti tadi. Misalnya, penasaran sama yang critical thinking tadi ya. Teman-teman tinggal cari aja critical, kemudian copy, profisiensinya apa tuh? Kalau tadi kan punya kita excellent, ya udahlah, apa namanya, average aja deh. Ya, saya kasihnya average, supaya bisa ngebandingin dengan qualification dari karyawan kita tadi. ya Di sini saya tambahin requirement untuk position ini, critical thinking-nya perlunya yang average, safe. Setelah itu kita ke person lagi. Ada karyanya 1234-02, nomor login. Kan dapat Meliananya ya. Saya pakai profile match up lagi bandingin antara si Meliana ini dengan sub trainee yang tadi profile match up, kemudian current position. Nah di sini ada perbandingan teman-teman. Kelihatan ya bahwa critical thinking yang kuning kuning ini berarti requirement dari sub trainee ini kuning. Tadi kan saya isinya average dibandingkan dengan qualification yang Meliana ini. Excellent. Tuh, panjang kan teman-teman? Seperti itu. Nah, ini profile up, Ya, itu aja sih mau ngejelasin itu. Siapa tahu kan di teori ada profile up supaya teman-teman lihat juga. Oke, Ci. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, hari ini kan berarti unit 6 selesai. Minggu depan kita akan bahas unit 7. Full teori exercise dan nggak begitu panjang. Terus 2-3 jangan lupa teman-teman. Jangan terlambat hadir ya. Setengah satunya kita briefing dulu buat persiapan tryout. Itu aja sih paling agenda kita yang beberapa pertemuan ke depan. Mohon mempersiapkan diri. Sudah mulai ditanda-tandain ya modulnya. Terutama yang punya modul fisik kan lumayan bisa dicoret-coret, dikasih tanda juga. Kalau soal baru nyobain sih di tanggal 23 soal Seperti itu. Terus apa sih yang harus dilakukan? Apa data yang harus diinput? nanti kita barengan di tanggal 23 ujian. Tapi kalau secara bahan memang unit 1 sampai 7 sih. Makanya dicek ulang dikasih tanda lagi gitu. Ada lagi yang mau tanya? Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita akan akhiri kelasnya. Hari ini CLS-nya jangan lupa diisi ya, teman-teman. Oke, selamat sore, teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan bahas unit 7. Terus setelah itu, teman-teman eh, langsung exercise juga sih di pertemuan minggu depan. Baiklah. Terima kasih, teman-teman. Selamat sore. Eh, terima, kasih, Sama -sama. terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik.